Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hey, jumpa lagi bersama pegok seka. Nah, ya teman-teman, ini rencana mau mancing ini ya naik perahu di itu di gunung itu ya di sembulungan. Ini masih menunggu air ya airnya masih surut teman-teman ya. mancing iya jet kak take jet eh ini lakukan mancingnya ini airnya lagi surut ya teman-teman ini sudah ini juga terbe ini. Saya lagi. Dan, teman -teman. Ini airnya masih sangat turun. yang pulang dari dari ikan ya. masuki memasuki area pelawangan karena pelawangan di sini enak sekali tidak sama seperti di Bogor.